Hai, hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Alright. Baiklah, anak, anak Today, we talk about the English lesson. We learn about the have to. Do you know before? Or... Do you ever know what is have to? Have to mempunyai arti harus. Have to dipakai untuk menunjukkan kewajiban yang kuat karena ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam kewajiban tersebut. Namun, apabila tidak melakukannya, si subjek tidak dibebankan suatu sanksi atau hukuman. Jadi, anak-anak. Perlu kalian ketahui, have to or must itu adalah memiliki makna yang sama, yakni harus. For example, number one. You have to wear a shirt with long sleeves. Nah, masih ingat dengan kata shirt? Betul, shirt itu adalah kemeja. Jadi, di sini memiliki arti kamu harus memakai... Ke meja dengan lengan yang panjang. Betul. Oke, okay, number two. I have to come at 7 o'clock. Saya harus datang pukul 7 tepat. And number three. Do I have to bring any food? Do I have to bring any food? Nah, di sini, apakah aku harus membawa beberapa makanan? Jadi, ternyata, have to itu tidak hanya digunakan untuk bentuk kalimat positif ataupun negatif. Masih ingat ya, kalau negatif, maka tinggal ditambahkan kata not. Betul sekali. Nah, di sini juga ada kalimat tanya atau yang disebut dengan interrogative sentence. Nah, seperti itu ya, jadi have to itu bisa di, digunakan untuk kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Oke, okay. nah, we talk about the have to and we talk about the had to. What is the different? Nah, anak-anak ternyata had adalah bentuk kata kerja kedua dan ketiga dari have atau has. Had pada dasarnya merupakan perubahan dari kata have atau has yang artinya mempunyai Kalau kamu mengetahui kata has atau have adalah bentuk dari present tense Maka have muncul sebagai bentuk past tense Yang berarti digunakan dalam kalimat-kalimat mengenai kejadian masa lampau Conclusion Kesimpulannya, arti pertama dari had adalah mempunyai yang mana bentuk dari past tense. Example atau contoh. When she lived in Australia, she had a good life. Ketika dia tinggal di Australia, dia memiliki kehidupan yang menyenangkan. Jadi anak-anak, di sini ustazah pesankan bahwasanya have to it means harus sama dengan ketika kita menggunakan kata must. Bukan mas Ari atau mas ini yang tulisannya M U S T. Nah, di situ artinya sama yang mana, memiliki mana harus. Nah, jadi sekarang kalian harus mulai berlatih dengan menggunakan have to, ya. Yeah? I have to come at school at 7 o'clock, for example, like that. Oke, okay, my students, that's all my explanation about the have to and have to. Don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, write your name on the column commentar. Thank you.